Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi hari ini Insyaallah kita akan Mendalami Mensyarah kitab Ihya Ulumuddin Yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Ghazali atau Yang Diberi nama Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Pada Pagi hari ini insyaallah hamba yang daib Akan menyampaikan Perihal tentang keutamaan ilmu Mengajar, belajar dan dal-dal Dalil dal -da -dal, al, al quran dan hadis dan dal-dal al-aqli Dalil al dal -da -dal, dal -dal. Keutamaan ilmu Dalil dalnya dari Al-Quran la firma Allah Azza wa Jalla Syahidallahu annahu La ilaha illahu Wal malai'katu Wa ulul al-ilmi -il Qaiman qist. Ali Imran ayat 18 Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan melainkan dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, kedua dengan malaikat dan ketiga dengan orang-orang ahli ilmu. Dengan ini cukuplah bagimu untuk mengetahui kemuliaan, keutamaan, kejelasan, dan kelebihan orang-orang berilmu. Jadi, orang-orang berilmu ini diletakkan setelah Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Dan kemudian Allah menyebut para kekasih, kekasihnya yaitu para malaikat Dan juga para pesuruhnya Dan juga orang-orang yang berilmu Jadi orang-orang berilmu ini Dimuliakan, ditinggikan derajatnya Sampai setelah Allah menyebut dirinya dan malaikat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yairfa'illahu alladhi na'amanu minkum Walladhi na'utul ilma darajat al ayat 11 Insya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu bukan hanya berilmu saja tapi dia beriman, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya Allah, adanya malaikat, ada rasul, ada kitab, ada hari kiamat. Ya. Ya, ada nabi dan juga kepada kodak dan kodar mereka ini ditinggikan oleh Allah derajatnya. Karena ilmunya diberikan ilmu juga. Ya. Dia tidak sekedar hanya beriman tapi juga dia memiliki ilmu. ya Punya pengetahuan. Ibn Abbas berkata para ulama memperoleh beberapa derajat di atas kaum ini dengan 700 derajat Yang mana antara dua derajat itu perjalanan 500 tahun Jadi Ibn Abbas seorang sahabat Rasulullah Itu mengatakan para ulama, orang-orang yang alim Memperoleh beberapa derajat di atas orang-orang yang mukmin dengan 700 derajat yang mana antara dua derajat perjalannya itu perjalanan 500 tahun Jadi perjalanan yang sangat jauh sampai 500 tahun 5 abad Jadi kalau misalnya 700 tahun tinggal kita kalikan saja Ya Dua derajatnya itu Adalah 500 tahun Ya Berarti kalau dia 350 derajat Kali 500 Ya Itu berapa ribu tahun itu Ya tinggal kita hitung saja. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman innama min ulama Surah al fatir ayat 28. yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu ya, para ulama. Jadi orang-orang yang alim nih diberikan Allah yakshah Yakshah itu rasa takut Takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Sudah meninggikan derajatnya Allah dekat dengannya Sehingga dia Tampak di hadapannya itu Wujud Allah Wujud Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga timbul rasa Rasa takutnya Rasa ngerinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jidat semakin bertambah ilmu itu bukan semakin berani kepada Allah, tapi dia semakin semakin merendah, ya tidak semakin bangkang, malah semakin nunduk kepada Allah Subhanahu. Inilah ciri-ciri orang yang berilmu yang sebenarnya.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 ku dan kamu Dan orang yang punya Alkitab Ilmu dari Alkitab Jadi Allah Menjadi saksi Syahid ya, Antara Rasul Umatnya Dan orang-orang yang memiliki ilmu Dari Alkitab ini. Kemudian Allah SWT berfirman Qalalladhi indahu Ilmu minal kitabi dan berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu Jadi orang-orang diberi kitab oleh Allah ta'ala diberikan sebuah kekuatan ya seperti dalam kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang bisa memindahkan singgasana ratu Balkis dalam kedipan mata itu adalah orang yang berilmu ya ilmu dari alkitab ya kita tahu alkitab ini banyak sebelum Al-Qur'an ada Zabur, ada Taurat, ada Injil ya dan kitab-kitab suhuf ya suhuf Ibrahim wa Musa ya suhuf-suhuf lembaran-lembaran sebagai pemberi perhatian bahwa ia dapat melaksanakan itu dengan kekuatan ilmu itu gambaran ya bahwa orang berilmu itu Hakul yakin dia memiliki kekuatan yang luar biasa maka kekuatan ini karena dia takut kepada Allah tidak dipergunakan untuk sesuatu yang seenak nafsunya ya karena makin Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala makin dalam ilmunya maka dia semakin semakin hari semakin hari semakin hari semakin takut ya ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman wa qala ladhi na'utul ilma وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ Al-Qasas ayat 80 Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu Kecelakaan yang besarlah bagimu pahala Allah adalah lebih baik Bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih Ya Allah menjelaskan kisahnya Orang-orang yang takjub dengan kekayaannya korun, ya korun yang uh, dikenal di zaman Nabi Musa seorang yang ahli ibadah, tapi miskin, ya miskin tapi ahli ibadah, ya ahli ibadah hanya beribadah saja tapi tidak punya ilmu. Ya, ini hati-hati juga ada orang berilmu Di ahli ibadah ada juga orang yang ahli ibadah Tapi tidak punya ilmu ya, Seperti korun, korun seorang ahli ibadah Bijahil nah, Kemudian dia minta Supaya diberikan kekayaan Kepada Nabi Allah Musa Ya Musa sebenarnya menolak karena Musa sudah melihat kalau Korun sampai dia jadi kaya dia akan lupa dengan ibadahnya. Tapi karena Korun memaksa terus terus terus terus terus, akhirnya Nabi Allah Musa Alaihissalam bermunajat kepada Allah dan kemudian Korun yang tadinya miskin. Ya, Perlahan-lahan Perlahan-lahan Perlahan-lahan menjadi Seorang yang kaya Nah ketika dia mulai kaya itu Dia mulai lupa Kepada Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena jahil tadi Tidak punya ilmu ya Hanya ahli ibadah Akhirnya korun tadi karena jumawanya sombongnya, ingkarnya dia semakin hari semakin sombong, semakin arogan. Ya akhirnya dia bersekutu dengan Firaun dan Haman. Ya menjadi investornya proyek Firaun dan Haman. Dan apa yang terjadi? Ketika korun mengeluarkan harta-hartanya, kuncinya saja begitu berat, ya. Jangankan gudang hartanya, kuncinya saja saking banyaknya, berat sekali dibawa oleh orang-orang yang kuat, ya. Kunci gudang hartanya, karena dia takut hartanya itu dicuri, maka dibuatlah kunci takut dirampok takut dicuri itulah kebiasaan orang kalau dia sudah banyak harta ya, takut dicuri pasang cctv pasang pagar tinggi taruh taruh security ya kemana-mana dikawal oleh bodyguard ya Kemana-mana pakai baju, baju anti peluru takut dibunuh ya, nah, sampai mobilnya pun khusus jendelanya anti peluru ya. Ini orang-orang yang tadi sudah bergelimang dengan dunia, akhirnya dia takut ya, takut. Dunia itu hilang darinya Maka Syedina si Ali Karamallahu wajah Satu hari mana ditanya Ya Ali kalau engkau disuruh pilih Mana ilmu dengan harta Kamu pilih mana Aku pilih ilmu Kenapa Karena ilmu Dia akan menjagaku Kalau harta aku yang jaga dia Nah itu ucapannya Syedina si Ali Karamallahu wajah Kalau kita banyak harta ya Kita yang jaga terus ya Takut hilang takut terbakar, ya di asuransi dan seterusnya dan seterusnya disimpan di berangkas duitnya, berangkasnya taruh di bank, banknya pilih yang bonapit, ya, nah itulah ciri-ciri orang-orang yang sudah hatinya diliputi oleh dunia saja seperti koron Apakah kita tidak boleh mengambil dunia? Boleh. Ya, dunia itu cukup hanya di tangan kita saja jangan di hati kita. Maksudnya apa? Kalau di hati kita ketika dia banyak timbul sombong. Itu itu ciri-ciri orang yang dunia ada di hati. Kalau dunia banyak, hartanya banyak timbul sombong. Kalau dunia hilang, dia sedih. ya. Itu ciri-ciri orang yang dunia di hatinya. Tapi kalau dunia di tangannya, kalau dunia itu lepas dari tangannya, dia biasa saja. Karena dulu pun kita lahir, kita tidak punya apa-apa ke dunia. Dan kita juga nanti mati, pun tidak membawa apa-apa. Dari dunia ini. Paling yang kita bawa hanya kain putih saja. Kain kafan Ya. Yang nilainya ya tidak sampai bermiliar-miliar. Itu kalau kita mau sadar, ya. Apa orang yang mati itu kalau dia seorang jenderal pangkat-pangkatnya dibawa, ya tidak Kalau dia meninggal dunia ya hanya kain putih saja Semua gak dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga orang yang punya gelar Profesor, doktor, apa segala macam ya, Yang punya jabatan tinggi Di pemerintahan, di perusahaan Semua ya, tidak ada yang dibawa itu hartanya Ya Inilah uh, kisah Korun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka keluarlah Ucapan orang-orang yang diberi ilmu tadi. ya Kepada orang-orang yang takjub dengan dunia tadi. Dia menengkur kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang beriman. Salah Allah. Balasan Allah. Ya. Lebih baik bagi orang beriman dan beramal salih. Akhirnya korun tidak lama kemudian ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau ada orang bertemu Harta dalam tanah itu namanya Harta karun Harta korun ya. Treasure ya, Harta karun Dan sampai sekarang Harta si korun ini tidak pernah ditemukan ya Karena termasuk ya seseorang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Jadi kalau ada yang berani mengambil harta korun itu, maka dia terkena kutukan itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa besarnya kadar ukuran akhirat itu diketahui dengan ilmu. Ya. Watilkal amsalun nadribuhal Dan perumpamaan perempuan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Jadi Allah banyak memberi perumpamaan. Amsal. Ya. siloka kalau orang Sunda bilang tuh ya perumpamaan. Misalnya Allah memberi perumpamaan, ya, yeah, uh, yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah uh, berikan perumpamaan, ya, yeah. ada. Allah kasih perumpamaan seperti anjing dalam Quran. Ya, rumah yang tidak dimasuki malaikat itu, kalau di rumah itu ada anjing. Ya, bukan anjing dalam bentuk hanya sekedar makhluk. Ya, itu anjing sebenarnya perumpamaan Bahasa perumpamaan Anjing itu adalah Sosok makhluk Yang sangat setia Dengan tuannya Mau tuannya baik Mau tuannya jahat Dia setia Mau tuannya koruptor Mau tuannya ahli sedekah Dia setia Ya Jadi anjing diperumpamakan oleh Allah subhanahu wa taala, Tapi orang-orang yang soleh Itu memelihara anjing Itu tidak pernah masuk ke rumah Pasti di halaman Untuk menjaga dari hewan-hewan buas itu Banyak di daerah uh, Sumatera Barat ya. Orang melihara anjing Tapi anjing itu untuk jaga ayam nggak masuk ke rumah, ya karena air liurnya itu, ya, yang najis, ya, nah najis di sini, ya, karena ada najis di situ, kotor di situ, dan kotoran yang paling berbahaya itu bukan kotorannya anjing, kotoran di dalam hati itu yang diumpamakan seperti anjing. Yang ada najisnya situ, sehingga malaikat gak akan masuk. Ya, bukan berarti orang yang melihara anjing, malaikat gak masuk ke rumahnya. Ya, enggak lah. Tapi orang yang memiliki najis itu kotoran dalam hatinya, seperti anjing itu yang ada najis di liurnya itu. Itu perumpamaan Amsal. Wajil Cari orang-orang ya, orang yang berilmu, orang yang diberi Maka sekarang ada satu penelitian. Di dunia Barat, ya, meneliti mengapa orang-orang di negeri timur, ya, seperti Arab Saudi, ya, itu tingkat kejahatannya sangat-sangat rendah sekali, bahkan mendekati nol. Ya, mendekati nol tingkat kejahatan ternyata setelah diteliti ya itu karena menerapkan hukuman yang keras kepada para penjahat ya kita tahu di Arab Saudi itu kalau orang mencuri terbukti dia dipotong tangannya. kalau dia membunuh balasannya bunuh kalau dia berzinah dicambuk Ya, nah, di nah, sini ada saksinya empat orang, cambuk. Nah, ketakutan orang terhadap hukuman itu maka menimbulkan keengganan orang untuk berbuat jahat. Jadi orang berbuat jahat, orang sebenarnya kan berbuat jahat itu ada dua kata polisi ada niat ada kesempatan orang-orang punya niat berbuat jahat tapi nggak ada kesempatan Yang nggak jadi berbuat jahat orang punya kesempatan tapi nggak ada niat berbuat jahat ya enggak nggak jadi juga berbuat jahatnya tapi ada orang yang berniat tapi dia ada kesempatan nah, maka terjadilah perbuatan jahat itu nah dengan diterapkannya hukum Islam tadi, orang yang punya niat ya itu sudah mati terlebih dahulu walaupun kesempatannya banyak misalnya kita lihat di Arab Saudi kalau ingin merampok ingin gampang sekali kalau kita pergi haji ingin ngambil emas di toko emas itu mudah, kalau orang sholat tinggal ambil aja, ya kan karena Tokonya hanya ditutup dengan kain saja, biasa Tapi orang Yang ingin berbuat jahat tadi Tidak jadi, karena apa? Niatnya yang berbuat jahat tadi Terhambat oleh Hukuman yang mengerikan Kalau dia mencuri, tertangkap, diputus tangannya Potong ya. Maka dia tidak bisa mencuri lagi Nah inilah yang menjadi bahan penelitian di barat. Ya, karena di barat itu sekarang jumlah polisi semakin banyak. Bahkan di Amerika ya itu berdasarkan data dari PBB Amerika adalah satu negara yang jumlah orang di dalam penjara tuh terbanyak di dunia. Nah, orang yang di dalam penjara itu kan harus diberi makan, diberi minum kan nggak mungkin dibiarin aja. Pegawai yang juga digaji, ya, tentu menguras uang negara. Dari mana uang untuk membayar mereka dari uang pajak? Pajak siapa yang dipungut dari rakyat? Jadi rakyat membayar pajak untuk menghidupi orang-orang yang jahat. Yang membunuh, yang merampok, memperkosa. perkosa, ya. ya, mungkin yang dibunuh itu ada orang tuanya, ada ibunya, ada anaknya, ada famili kenalannya. Dia menghidupi, misalnya di penjara, dia selama seumur hidup, ya, seumur hidup, maka itu membiayai itu. Ya, belum lagi bayar opsirnya, penjaranya, belum lagi bayar polisinya, akhirnya. Penerimaan negara tuh banyak habis tuh bayar orang-orang jahat. Coba dibandingkan dengan di Arab Saudi yang saat ini menerapkan hukum Islam, ya, tiga orang membunuh maka dia langsung selesai. Ya terbukti dia membunuh, buktinya lengkap ya dibalas bunuh, beres. Tidak perlu lagi orang Membayar dia Menghidup e, Seumur hidup di penjara Tidak perlu hanya membuang-buang uang Lebih baik uangnya dipergunakan untuk Menolong orang-orang yang Memang kelaparan Tidak punya rumah dan sebagainya Itu lebih lebih mulia lebih bagus Daripada membayar penjahat Nah ini sedang dikaji Di, di luar negeri Di barat ya, Dan mereka sekarang sudah mulai Terbuka Dengan Apa maksud dari hukum uh, Islam tersebut Dan ternyata itu sebenarnya bukan hanya Hukum Islam itu dalam Taurat Dalam Injil sebenarnya, sebenarnya itu Hukum Tuhan sebenarnya Ya Nah ini uh, Tugas yang Tidak mudah bagi mereka yang ada di barat Ya Dan mereka sekarang sudah mulai Meriset mempelajari Kelebihan-kelebihan dari hukum, hukum hukum Islam Ya mudah-mudahan Yang orang Islam sendiri pun mulai sadar hal Seperti ini dan mulai Perlahan-lahan Membuka pintu Ya Untuk apa di Di, di di, apa? di perpanjang orang-orang yang Sudah menumpahkan darah banyak orang Membunuh Kenapa diberi belas kasihan ya Kenapa dilunakkan di, di, di mereka yang jahat itu Mestinya seperti yang dikatakan Di dalam Quran Darah ya dibalas darah Mata dengan mata Tangan dengan tangan hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, begitulah semestinya, adilnya, ya. Dan pelaksanaan hukuman itu tidak boleh disaksikan oleh orang banyak, tidak boleh karena akan menimbulkan kegemparan. Makanya dalam Quran ketika penghukuman itu hanya disaksikan orang-orang mukmin saja, orang-orang yang beriman. Orang-orang khusus, orang-orang pilihan, tuh saksikan. Ya, tidak boleh orang sembarang orang, orang fasik, orang munafik nggak boleh menyaksikan hukuman penghukuman itu. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada anda semua yang mendengar kajian ini, kalau misalnya. Ibu anda yang paling anda sayang, yang paling kasihi, ya, yang menghidupi anda karena orang ayah anda sudah meninggal. Tiba-tiba dibunuh orang, sebelum dibunuh diperkosa lagi, ya. Terus ketangkap. Apa hati nurani anda yang paling dalam ketika melihat wajah orang tersebut? Ingin anda apa kan? Orang yang sudah memperkosa membunuh ibu anda itu. Bagusnya dihukum apa? Ya, silahkan jawab sendiri aja. Saya gak usah jawab. Ya. Nah itulah kenapa hukum Islam itu menyentuh. Ya, sisi kemanusiaan yang paling dalam. Jadi, kalau orang bilang hukum Islam itu kejam tuh, berarti dia. Hanya melihat satu sisi sisi orang yang menjadi uh, apa yang terkena hukuman itu tapi dia tidak sisi dia melihat sisi si korban keluarga korban candaannya dia sendiri mengalami seperti itu apa yang dia mesti lakukan ya nah itu dia sedang dikaji diriset oleh orang-orang di barat dia sedang gencar-gencar sekarang kajian-kajian bagaimana menurunkan angka kejahatan yang sangat tinggi di negeri barat itu, itu sudah mengkaji orang-orang Eropa, orang-orang dari Amerika ya, Amerika Serikat, Amerika Selatan itu masuk Amerika Tengah itu yang banyak gembong apa, narkoba juga mengkaji hukum Islam itu. Dan beberapa negara sudah membuat rekomendasi-rekomendasi untuk disahkan dalam undang-undang mereka. Cuma ini mengalami perdebatan yang panjang sekali. Ya. mudah berfirman walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima Sem la alimahul ladhi nayas situ nahu minhum. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka. Tentang orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya Akan dapat mengetahuinya Dari mereka Yaitu Rasul dan Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul Dan Ulil Amri ya Ulil Amri itu Pemerintah Di antara mereka Tentang orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya Maka dia akan dapat mengetahuinya Dari mereka itu jadi Rasul dan ulil amri. Jadi ketika kita menyerahkan Allah menyerahkan hukum, ya kepada Rasul dan ulil amri, maka orang-orang yang berilmu ini akan tahu, oh, itu hukum Allah itulah yang benar. Ya nah, Allah menyerahkan hukumnya mengenai beberapa peristiwa kepada istimbat mereka, dan Dia mengusulkan tingkat mereka kepada tingkat para Nabi dan menyingkap hukum Allah. Dan ada ulama yang mengatakan mengenai Allah Ta'ala Ya Bani Adam Kada anzalna alaikum Libasai warisau sawatikum Warisau libasu taqwa Hayan Adam sungguhnya Kami telah menurunkan Kepadamu pakaian Untuk menutupi auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa Ya Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah itu adalah ilmu. Ya, jadi Imam Ghazali memahami ini perumpamaan ini pakaian itu adalah libas, ya libas itu ilmu. Dan pakaian yang indah itu adalah keyakinan. Ya dan pakaian takwa itu adalah malu. Ya. Dia orang yang takwa dia akan kuat tinggi rasa malunya. Kuat keyakinannya. Ya. Kemudian firman Allah berikutnya wa laqad ji'nahum bikitabin wasallnahu ala 'ilmi Al-Arab ayat 52 Jadi surah Al-Arab ayat 26 Pakaian takwa. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka Dan kami telah menjelaskannya atas dasar Ilmu Pengetahuan kami Jadi Allah memberikan pengetahuan ilmu kepada manusia melalui Al-Qur'an. Ya, sehingga Al-Qur'an ini kita kenal ya. Ada nama Al-Qur'anul Al Karim, Al-Qur'anul Al Hakim. ada Nama-nama Al-Quran Yang luar biasa Nah itu saya jelaskan <coughs> Nanti saja Ini surah Al-Arab Al-52 jadi Allah mendatangkan sebuah kitab ini Al-Quran ini melalui Rasulullah Rasulullah SAW Nabinya Dan telah dijelaskan Ya pengetahuan-pengetahuan Kemudian pengetahuan ada firman yang lain Falanakussanna فَلَنَكُ, alaihim Maka semuanya akan kami kabarkan kepada mereka Apa-apa yang telah mereka berbuat Sedang kami mengetahui keadaan mereka Surah Al Arab ayat 7 Ya Allah akan mengabarkan Kepada manusia Apa yang sudah mereka kerjakan Selama di dunia Dan Allah mengetahui Bagaimana kondisi mereka Kemudian di surah jadi surah Al-Arab ayat 7 Sekarang di surah al ankabut ayat 9 Bal <tuh> huwa Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat yang nyata. Ya, ayat yang nyata, bayinat yang jelas nyata di dalam dada fisudur, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dada di sini sudur kadang-kadang Al Quran mengatakan kolbun, kadang-kadang mengatakan sudur. Ada afidah, bahasa bahasanya berbeda-beda, ya. Nah, orang yang sudah mendalam ilmunya Fisudur sudur, ya sudur dada, ya bukan dada ini dada yang nampak ini tapi dia batinnya dalam batin. Dia orang yang sudah mengerti, memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu, maka ayat itu terlihat jelas, transparan. Ya, seperti dia berjalan itu dia melihat ayat itu. Ya. Seperti kalau orang Menyalakan komputer, ke infokus itu ada proyektor. Kemanapun dia pergi, dia melihat proyektor itu di langit. Kelihatan ayat Allah itu. Kemanapun dia pergi. Nah ini orang yang ayat itu sudah melekat. Maka kalau kita melihat pembicaraan para sahabat Rasulullah Sallam tuh pembicaraan itu soal jawab tuh tentang ayat semua itu artinya ayat itu sudah di dalam sudur mereka dada mereka kemudian Allah berfirman dalam surah Ar Rahman ayat 3 dan 4. Kalau kal insana alamahul bayan, dia menciptakan manusia dan dia ajarkan manusia itu bisa berbicara. Jadi, bisa berbicara itu adalah salah satu kelebihan manusia, satu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan. Dalam hal ini, tentu rangka pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah katakan mayuridillahu bihi khairan yuwaffiq yuwaff yufaqihhu fiddin wa yulhimuhu rusydah barangsi berkatnya Allah dengkau kebaikan maka Allah jadikan dia Ya, yufakih, fakih, ya, fakih ini eh, dia bukan sekedar paham tapi dia sudah fakih mendalam pengetahuan. Maka ada satu hadis yang lain dikisahkan. Nabi itu bermimpi, ya, dia melihat beberapa sahabat itu memasukkan bajunya ke dalam ya ada sarung itu masukkan, ada yang masukkan ya sekedarnya saja bajunya ke dalam sarung itu, tapi ada satu sahabat itu yang sudah Kainnya masuk dalam sarung, dimasukkan lagi terus, dimasukkan terus, berkali-kali. ya Jadi tidak cukup hanya sekali, kain itu masuk dalam, baju termasuk dalam kainnya. Jadi masuk terus, terus, terus berulang-ulang. Dan sahabat itu adalah Umar. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apa arti dari mimpi itu ya Rasulullah apa maknanya kenapa ada sahabat tuh yang masuk ya baju ke kain itu sekedarnya ada yang ya seperti kita secukupnya tapi ada sampai kayak Umar dalam-dalam ternyata itulah ilmu ya jadi Umar itu orang yang yang tidak cukup hanya memahami agama itu kulit-kulitnya saja, tapi sampai mendalam. Ya, kalau kita sekarang tuh seperti orang kuliah, tuh nggak cukup hanya sampai D1, ya, udah tamat SD. Oke, SMP, tambah SMP, mau ke SMA, SMA mau ke D1, D1 enggak mau lagi sampai D3, D3 terus sampai S1, S1 terus S2, sampai S3, ya, bahkan ada pos doktor, ada do -do orang doktor tuh masih ada pos doktor, sesudah doktor, ya, terus ada profesor. Gak cukup satu bidang ilmu, misalnya dia ngambil ilmu sains, ngambil ilmu lain lain hukum. enggak cukup hanya sains, hukum, ekonomi diambil lagi ya Nah inilah gambaran orang yang yang yang haus dengan ilmu lain ya. lain kata tidak kulihat dua orang yang paling rakus di muka bumi ini kecuali dua orang saja Pertama orang yang rakus dengan harta Kedua orang yang rakus dengan ilmu Ya, nah, Boleh rakus dengan ilmu Tapi ilmu yang bagaimana dulu Ilmu yang baik Ya, nah Ada juga ilmu yang berbahaya Yang mencelakakan orang ilmu santet, misalnya itu berbahaya, ya bisa mencelakakan orang dan mencelakakan diri kita sendiri itu jangan dipelajari, ilmu sihir itu jangan dipelajari, ya, itu nanti panjang ceritanya ya, nanti kita bahas di waktu yang lain. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ulama warasatul ambiyah. Ulama itu adalah pewarisnya para ambia para nabi, ya. Jadi nabi itu sudah tinggi derajatnya. Nyata di bawah nabi ada derajat yang juga mendekati nabi yaitu siapa? yaitu ulama. Ulama yang bagaimana dulu? ulama, ya yang dikatakan Imam Ghazali ada dua Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat yang tidak tergoda oleh dunia, tapi ulama dunia adalah ulama su, yang ulama yang jahat. Ya? Nah, ini. Jadi kita jangan sampai baru hafal Quran saja 30 juz udah sombong, ya udah. Benci Allah kepada orang-orang sombong Bahkan seberat Jarum kesombongan saja Tidak ada tempatnya Kecuali azab Allah Apalagi kesombongan sampai Melebihi ujung jarum Ujung rambut Ujung rambut sombong saja Sudah diazab neraka Selama-lamanya karena kesombongan itu adalah Pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas sombong. Kemudian dalam satu hadis yang lain, "Yastaghfirul lil 'alimi ma wal Sesuatu yang di langit dan di bumi mohon ampun bagi orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu karena banyak salahnya sampai di langit dari bumi makhluk-makhluk meminta ampun ya gitu sayangnya makhluk-makhluk dan mereka tahu orang-orang berilmu itu banyak salahnya banyak khilafnya, maka mereka memohonkan ampun untuk mereka siapa yang di langit dan di bumi yang di langit malaikat makhluk-makhluk Allah. Ya. Atau makhluk yang sering orang bilang itu yang tidak nampak. Can identify flying object dibilang Makhluk juga. Ya, makhluk Allah ciptaan Allah dan banyak makhluk-makhluk lain yang kita belum ketahui. Termasuk juga Yang di bumi Apa yang ada di bumi ya semua makhluk Baik yang melata Yang melayang Burung Dalam laut Semua so, mohonkan ampun Jadi semua itu adalah Makhluk-makhluk ciptaan Allah jadi kedudukan manakah lagi yang melebihi kedudukan orang yang mana malaikat dan langit. Namanya, sibuk mohonkan ampun baginya. Ia sibuk dengan dirinya sendiri padahal mereka sibuk mohonkan ampun baginya. Ya, Ini luar biasa. Kedudukan orang Kemudian di hadis yang lain. Innal hikmata tazidu syarifa syarafan mamluka. Hatta yudirika madarikal muluk Sungguhnya hikmah atau ilmu itu Menambah orang yang mulia akan kemuliaan Dan mengangkat hamba saya Sehingga ia mencapai Derajat raja-raja Orang-orang yang berilmu itu tinggi derajat ya. Ada seorang Pembantu Pembantu ya, ya kalau di zaman sekarang tuh babu lah gitu ya babu bantu ya apa bahasanya tuh kalau di luar negeri TKI tenaga kerja ya tenaga kerja Indonesia ya membantu yang kerjanya di rumah, bantu-bantu, bersih-bersih. nolong tolong di rumah. Tapi para sahabat, para tabi'in berguru kepadanya. Bahkan dia adalah orang terakhir yang meninggal dunia. Jadi kalangan sahabat namanya Anas bin Malik raduallahu anhu ya itu pembantunya Rasulullah derajatnya hanya jadi pembantu ya. tapi karena dia bekerja di rumahnya Rasulullah sallam dari kecil Anas bin Malik ini radallahu an dia meriwayatkan hadis yang sangat banyak ya sehingga kalau dalam hadis tuh riwayat Anas itu eh, orang begitu mendengar nama Anas oh nah, padahal dia hanya derajatnya seorang pembantu tapi karena ilmunya pengetahuannya maka dalam dalam ilmu hadis dia masuk istimewa, ya, Anas bin Malik, radhiallah. Jadi ini yang dikatakan Nabi, ilmu itu menambah orang yang mulia jadi lebih mulia, yang tadi hamba saya jadi seperti raja-raja. Nah, kalau di dunia sudah seperti itu, apalagi di akhirat nanti. Maka dalam satu hadis yang lain layakunani sumtin wa fikhin Dua pekerti tidak terdapat dalam diri orang munafik Perilaku yang baik dan pandai dalam beragama Jadi orang-orang munafik itu orang yang Di dalam dirinya Dia tidak punya Dua sifat ini Yang pertama perilaku Perilaku yang baik dia tidak punya Jika perilaku kita Sudah banyak menyimpang dari Yang diajarkan dalam Islam Berhati-hatilah kita Jangan-jangan termasuk kelompok orang menafikin Dan juga Kepahaman tentang agama Di Orang-orang munafik ini ngerti agama tapi ngertinya itu hanya di ya, permukaan. Ya, tidak sampai kulit-kulitnya saja. Ya, Tapi bicaranya seperti seolah-olah dia mengerti masalah agama. Sehingga banyak orang tertipu dengan omongannya. Ya. Sehingga dalam satu patah dikatakan... Kosong, kosong nyaring bunyinya orang yang kosong ilmunya dia nyaring mulutnya ya suka berdebat suka ngomong sana sini sana sini tanpa dipikirkan itu ciri-ciri orang yang kosong sebenarnya ilmunya nggak punya apa-apanya dan tidak ragu lagi dalam hadis akan nifaknya sebagian bukhrah masa ini karena beliau tidak menghendakinya dengan fikih yang kamu duga dan akan datang pengertian fikih dan serendah-rendah derajat ahli fikih adalah orang yang mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia pengertian ini apabila benar-benar dapat menang atasnya maka dengannya ia akan terlepas nifak dari nifak ini satu yang dikabungin muhammad ghazali yang sangat halus ya. kemudian rasulullah bersabda Al-mu'minun alimul ladzi na ini tij'a ilaihi nafa wa stagna 'anhu aghna nafsah. Seutama utama-utama adalah orang mukmin yang alim yang jika dia butuhkan maka dia berguna. Jika ia tidak dibutuhkan maka ia cukup bagi diri ini. Ny orang yang sederhana. Kemudian beliau bersabda Al-imanu Uryanun Walibasuhu taqwa Wazinatuhul Hayat Wathamratuhul Ilmu Nah ini dikatakan Imam Ghazali tadi Pakaian itu adalah ilmu Iman itu Seperti Tidak berpakaian, telanjang Pakainya adalah takwa, perhiasannya adalah malu dan buahnya adalah ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain, akrobenas, bintarajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad, ama ahlul ilmi. Fadallun nasa alam jaat bihir rusul wa ammal jihadu fajahadu bi asyafihim alam ma jaat bihir rusul Orang yang paling dekat dari derajat kenabian adalah ahli ilmu dan orang-orang yang berjihad Adapun ahli ilmu maka mereka menunjukkan manusia atas apa yang dibawa para Rasul. Sedangkan ahli jihad, maka mereka berjuang dengan pedang mereka atas apa yang dibawa oleh para Rasul. Jadi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berjihad, keduanya memiliki kemuliaan. ya nah. Kemudian di hadis yang lain, Al-Maw Latin Aisaru Min mauti alim Sungguh matinya satu kabilah Itu lebih ringan daripada matinya Seorang yang alim Jadi orang alim kalau meninggal dunia Itu terasa Berat ya? Dibandingkan Satu kabilah, satu kaum meninggal Itu lebih ringan Maksudnya Bukan berat badannya Berat rasanya Kesedihannya Ya Kalau ada orang yang alim meninggal itu Kita merasa sedih sekarang. Ya Dibandingkan satu kaum Hilang Tidak berilmu ya. Kemudian di hadits yang lain Annasu ma'adinu Kama'adini fa fa fil, fil Islami, Manusia itu seperti, dikatakan oleh Rasulullah, seperti seperti Maadin, Maadin. Ma'adin itu barang tambang yang berharga ya Emas, perak Orang-orang ya. pilihan di masa jahiliyah Adalah orang-orang pilihan di dalam Islam jika mereka faham Ya orang-orang yang di masa jahiliyah Itu orang-orang yang terbaik maka kalau dia mendalami islam Dia akan jadi yang terbaik Jadi Jangan kita katakan Orang-orang yang Sekarang belum masuk islam itu Tidak ada peluang masuk islam Selama-lamanya dia jadi jahat Jangan berkata seperti itu belum tentu bisa jadi nanti suatu saat Allah memberi dia hidayah Dan dia menjadi orang yang terbaik ya Makanya Allah menguatkan agama ini Dengan lewat orang-orang yang jahat Itu ada dalam hadis ya. Kalau Allah menguatkan Islam ini Lewat Orang yang dulunya memusuhi Islam yaitu Umar. Ya, Umar jahiliyah, ingin bunuh Nabi, ingin memenggal Rasulullah, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Maka dia menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Kalau dia mengerti memahami, dan dia mengerti Umar, memahami Islam. Jadi di, di samping Rasulullah alaihi wasallam samping makam Rasulullah wasallam Itu ada orang yang dahulu ingin membunuhnya Dan sekarang dimakamkan di sebelahnya itu Umar Jadi kita jangan mengatakan orang yang jahat itu selamanya jahat Yang preman selamanya preman tentu Bisa jadi nanti suatu saat dia menjadi Orang yang terbuka hatinya batinnya sehingga masuk Islam di kisah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani kada sirahul nur ketika akan berangkat ke Baghdad umurnya masih masih sangat muda ya. dia dibekalkan oleh ibunya 40 keping emas Empat puluh keping emas itu adalah tabungan ayahnya. Jadi ayahnya berpesan bahwa satu saat nanti kalau anaknya berangkat untuk ilmu ke Baghdad. Karena waktu itu Baghdad ya kota ilmu. Ini ada empat puluh keping emas sudah aku siapkan untuk dia. Nah Ketika berangkat, Syihadul Qadri Jalani ke Baghdad, pesan ibunya cuma satu. Ya, jangan berbohong, enggak ada pesan, jangan tinggalkan sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa enggak ada, enggak ada pesan gitu, cuman pesan ibunya cuma satu saja, enggak ada tuh pesan, jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat, jangan lupa, enggak ada pesannya cuma satu, jangan bohong, ya pesan ibunya. Dan beliau memegang janji itu. Di tengah jalan depan yang terjadi? Rombongan beliau dirampok. Dan perampok itu memukul satu persatu orang yang rombongan tadi, kafilah tadi. Untuk menanyakan di mana uangnya. Dan mereka tidak mau ngaku. Hartanya di mana? Setelah dipukul habis-habisan baru dia ngaku. Ya, jadi bohong dulu baru ngaku dia. Beda dengan Syekh Abdul Qadir waktu itu masih kecil, ya. Ketika ada lewat anak buah perampok tadi nanya, "Eh, anak kecil, kamu ada apa di harta apa yang kamu bawa? Langsung aja dia bilang. Ini ada 40 keping mas. Apa yang reaksi anak buah penjahat itu? Tertawa mereka. Terbahak-bahak. ketawa, langsung lapor ke komanda, ya ketuanya lah. Kepala premannya gitu kan. Kepala penjahat. Lapor bos, nih ada yang ngaku dia bawa 40 keping emas, dia letakkan di bawah ketiaknya, anak kecil bos, gitu. dia ketawa tuh, cerita ke bosnya ketawa, bosnya malah marahin anak buahnya, kenapa kamu ketawa, kenapa nggak dibuktikan aja, Bener nggak tuh dia bawa itu 40 keping emas. Peranjat nih Si anak buah Iya benar, benar. Nah, Anak buahnya itu Datang ke Syekh tadi Mana Yang kamu bilang 40 keping mas Langsung Diangkat ketiaknya Ya di situ ada dijahit Sama ibunya Syekh Abdul kerja Sama emaknya dijahit baju itu Bukalah jahitan itu Dikeluarkan satu-satu Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai empat puluh keping emas Serahkan kepada uh, Anak buah tadi yang jahat tadi. Terus Kata Anak buahnya kepada bosnya itu Bos nih bos Empat puluh keping emas Mana anak itu panggil sini? Biasanya kalau hartanya sudah dapat itu, perampok di tengah barang pasir itu kebiasaannya adalah membunuh. Jadi setelah hartanya dapat, untuk menutupi kejahatan itu semua orang itu dibunuh, dipenggal akhirnya. Itu kebiasaan yang tradisinya gitu. Jadi kalau ada satu kafilah dirampok di tengah berang pasir, habisin perkosa, dibun, di, di dirampok, dibunuh, dihabisi, itu, itu udah hukum tak tertulisnya gitu, ya. Nah ketika siap dokter jalan dipanggil dia nggak takut sedikit pun dia tenang aja, ya. Terus si bosnya nanya nih, bos jahat nih nanya, hey, anak kecil, kenapa kamu mengaku kepada anak buah saya bahwa kamu di bawah ketiak kamu ini ada 40 puluh keping emas spontan si Abdul Qadir jalani menjawab tuan sebelum saya berangkat ke bahdan saya dipesankan oleh ibu saya umi ya ibuku apa pesan ibumu itu? Ibu saya pesan hanya satu saja Jangan bohong Begitu mendengar ucapan Syedul si Kedajalan itu Bos penjahat ini Langsung Tersungkur Menangis sejadi-jadinya Meraung Tidak terperikan tangisannya sedihnya raungannya itu sehingga anak buahnya itu bingung apa yang terjadi pada bos ini dia menangis luar biasa bercucuran air mata nah kemudian dia memegang tubuh Syekh Abdul Kahar Jalani dan dia berkata sepanjang umur hidupku ya kata yang bos jahat ini sepanjang umur hidupku aku ini tidak pernah sehari pun tidak berbohong sepanjang hidup ya nah, sedangkan dia masih kecil sudah diajarkan ibunya jangan berbohong Kemudian si kepala bos penjahat ini Bertaubat Dan menjadi murid Abdul Qadir Jailani Qaddis Nah inilah Allah memberi hidayah Ya hidayah luar biasa Kayak orang yang di masa jahiliah Kalau dia faham Tentang Islam Maka dia menjadi orang pilihan Ya maka Allah Rasulullah S.A.W bersabda Yuzanu yaumal kiamati Midadul ulama' Bidami syuhada' Pada hari kiamat, tintanya ulama' itu akan ditimbang Dengan darahnya para syuhada' Ya nah, Jadi Pengarang kitab ini Imam Ghazali ini udah seribu tahun kitabnya iya lumuding sampai hari ini masih dibaca di seluruh dunia dan beliau tidak pernah minta royaltinya ya karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kitabnya ini boleh diperbanyak ya luaskan nah inilah Eh, pada kesempatan ini saya cukupkan terlebih dahulu bab ilmu ini karena ini masih panjang ya ini masih panjang insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan ajukan saja Di komentar di bawah ini Ya Silahkan Dan Insyaallah ini akan Saya sampaikan Secara bertahap Ya Mudah-mudahan kita semua termasuk Yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya magfirahnya al haq mirabik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh